Jo Masak kali ini Ocha nak ajak anda masak bihun goreng Singapore. Resep yang sangat simple seperti biasa panaskan minyak dan like and subscribe my YouTube channel. Oh my gosh. Jom start. Kita gorengkan fish ball. Seperti biasa, nak gunakan fish cake boleh, nak gunakan udang ke, nak gunakan ayam ke pun boleh. Okey. Kita masukkan udang kering yang dah pun saya blend, kita gorengkan menggunakan minyak fish ball tadi. Okey, goreng-gorengkan singgi lah dia naik bau naik aromanya Dan masukkan bawang yang telah pun di blend saya gunakan bawang putih bawang merah dan sedikit cili nak extra cili pun boleh kalau nak rasakan uh, apa lebih pedas sedikit okey kemudian kita masukkan carrot yang telah pun dihiris-hiris halus sebegini okey kita goreng-gorengkan dia dan boleh masukkan sedikit air untuk melembutkan karat tadi. Okey, kita masukkan uh, mushroom yang telah pun kita rendam. Alright, kemudian kita gaul-gaulkan seperti biasa. Senang je kan resepi ini anda boleh cuba. Tutup mata je, dah boleh buat dah and then masukkan ini wajib Maggi secukup rasa Ah, dalam setiap masakan saya kena ada ni ok terpulanglah dengan anda nak letak banyak mana pun tapi janganlah terover sangat ok sebab saya masak menggunakan dua bungkus bihun sekejap lagi jadi saya kena letak lebih sikit lah Aa, sebab nanti tak ada rasa pula amie dia kan ok masukkan garam Himalayan salt saya gunakan mana-mana garam pun boleh terpulang dengan anda Okey kita gaul-gaulkan dan lastly kita masukkan bihun. saya kaup-kaup-kaukan, gaul-gaulkan sehinggalah sebati, Sehinggalah dia nampak macam kering sedikit. Okey. And then uh, lastly kita masukkan cili besar yang kita potong-potong untuk mencantikkan dia. Nak masukkan sayur lain pun boleh juga. And of course Uh, Fishball yang telah pun kita gorengkan tadi dan ini dia siap dah bihun goreng Singapore versi of oh my gosh! Thank you for watching guys, selamat mencuba. I'll see you guys on my next video. Take care, bye. Assalamualaikum.